Throw away the pieces that you gave Betray in a way Often I'm stuck on my bed How could you do this? We've been through this Sampahnya, Kak, nah, itu <tuk> itu enggak. Bu saya minta maaf. Ya udah tanggung jawab jangan gimana aja dong. Iya, ibu apa? Panggilin dokter doang, anak saya kenapa? Kenapa kamu mau gimana? Oke, saya panggilin. 3 bu sampahnya bisa saya ambil untuk di daur ulang, nggak apa apa kok ambil aja. kayaknya sampai ini bisa saya daur ulang dan uangnya bisa buat ganti rugi ibu yang saya tabrak tadi. bu biaya rumah sakitnya oh, udah saya tanggung semua dan ini ada uang lebih buat ibu Makasih ya nak iya bu sekali lagi maaf ya iya nggak apa-apa kami dari